Banyaknya bini bawa eh, rom, bawa rong. Banyak bawaannya nih, dari Tenggarong Wih, uh, PIP memang dudukannya ini, makanannya nih. Ini rasa oh, durian. Masa durian, ya? Yeay. Jadi judulnya apa nih? Makan, Pak. Masa duri. Eh, habis itu. Jangan mau makan, Tadi turun beli-minum ole banget, Pak. Jadi, Pak oleh-oleh nih itu Red Renny, Renny Desi, siapa-sapa lagi sih itu? Ratna, Ratna Anjani, Dewi Persik. <tuk> Ayo, dah. tuh <tik> mahal ini anunya ya, nih mahal nih <mager>. <mager> <tik hingga. tik maniac> ada jengkolnya tuh nih ya Jadi ulang tahun berapa ini? 41 tuh. 1. mulai lagi di terikat dengan jajak tuh foto lah dulu nah, foto lah dulu foto lah bertiga lah foto nih ini kan satu dua tiga, dapat bulian. pokoknya terputar sampai kayak gini, udah lama itu. tahun terbaru, tepung. tahun Aduh Misau Misau, oke okay. Ada salam ulang tahunnya besok Soalnya Ini pantau Soalnya paham ini ditemu Bisa ya. dari jalan ya Jalan disidak Kami berang di Sopo Bila lagi di Sopo di jalan, bawa <laughs> air di satu jalan sakit penting air Ini dibuka Yang baru ngaduk Gak ada pisau Gak ada pisau Gak puan disitu Gak ada Bantu dong kak, pasti bener.